Saya dengarkan sambutan yang kedua, yakni dengan Bapak Rafli Harun. Kepada Bapak Rafli Harun, tempat waktu dan kami persilakan. Salam ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Habib Bahar bin Smith, uh, Habib, dan ulama-ulama yang hadir di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta saudara-saudara sekalian. Saya baru kali ini hadir di kegiatan seperti ini. Jadi ibarat ikan, itu saya ikan air tawar tapi masuknya di air asin. <laughs> Jadi saya sebenarnya agak kagok mau bicara. Tapi kalau Mayor Saleh sudah bicara, masa saya nggak bicara juga ya kan? Karena kalau uh, berhadapan sama mayor Saleh, masih bisa lah saya bersaing sedikit. Tapi kalau sudah berhadapan sama Habib, menyerah saya. <laughs> jadi ibu-ibu uh, dan bapak-bapak sekalian, tadi saya hujan ya. Jadi Refli Harun diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujan ini. Karena hari ini adalah hari ulang tahun istri saya. <laughs> hari ini hari ulang tahun istri saya, 24 Februari ya. Jadi usia istri saya 53 tahun hari ini. Terima kasih Habib Bahar ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ingin berefleksi satu hal. Nah, tapi saya kasih kesempatan dulu ya untuk... Bapak-bapak ibu-ibu, ini yang laki-laki, kalau laki-laki jamaah laki-laki ada yang berdiri, besok pakai softek. <laughs> Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, acara seperti ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau satu tahun sekali? Setahun sekali? Masa setahun sekali gak bisa hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad? Masa setahun sekali tidak mau basah-basah siapa- ibu, ibu siap basah-basahan siap basah-basahan yang laki-laki siap basah-basahan di dunia pada malam hari ini kalian basah dengan air hujan untuk memuliakan Nabi Muhammad kelak di akhirat kalian akan basah dengan telaga kaufarnya begitu Nabi besar Muhammad Amin. jadi kalau ada yang angkat kaki ganti pakai softek saya yang ingin ya. Dilanjut, silakan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak uh, sekalian, kawan-kawan semua. Uh, satu hal yang saya ingin dan iri sekali dengan Habib Bahar bin Smith adalah suaranya itu. <guluh> Luar biasa suaranya, laki banget suaranya ya. Saya mau niru suara yang begitu gak bisa. Keren, keren jadah suaranya ya. Jadi uh, saya ingin berefleksi satu hal saja ya. Saya mengenal Habib Bahar itu pertama kali di lapas Gunung Sindur. Itu menjelang Idul Adha tahun 2020. Saya ingin tahu beliau ini macan atau kucing. <tuh> Ternyata macan betul. <tuh> Jadi semalaman saya ngobrol dengan beliau, luar biasa beliau ini. Tapi itu ada alasan yang lebih uh, yang kita, patut kita renungkan. Ya. Uh, usia kita terus bertambah. Saya sama sama istri saya sudah 53 tahun usianya. Tapi ilmu tidak lebih baik dari habib-habib yang ada di sini. Terutama ilmu agamanya. Saya kadang-kadang membaca sirah Rasulullah. Ya. Membaca sirah Nabi. Kadang-kadang saya sedih, ibu-ibu dan bapak-bapak saya lihat. Kenapa saya sedih? Kalau kita hadir dalam suatu majelis yang besar sekali. Ya kan, Ada orang yang ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Tadi saya disuruh duduk di samping Habib Bahar bin Smith. ya. Tapi saya tahu diri, saya enggak mau. Ilmu saya tidak cukup untuk duduk di samping kanan dan samping kiri beliau. Nah biarlah saya di punggung Habib Bahar bin Smith Jadi tetap juga dekat, tapi di belakangnya. Kenapa begitu? Coba bayangkan, seandainya ya. Kondor semua kita masuk surga. Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Mau masuk surga? Oke. Okay. Saya berpikir surga itu kan ada stratifikasinya, ada tingkatannya. Kadang-kadang saya berpikir dengan amal yang sudah saya buat, dengan ibadah yang sudah saya buat, rasanya jauh sekali kalau kita bicara tentang kemuliaan. Saya mendengar misalnya cerita tentang Ja'far bin Abu Talib misalnya. Ketika berhadapan dengan pasukan... Romawi Timur, ketika dia membawa panji Rasulullah, eh, sorry, panji Islam, tangan kanannya ditebas, dia peluk panji dengan tangan kiri, tangan kiri ditebas, dia peluk dengan dadanya sampai dia syahid. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan Rasulullah, bahwa nanti di surga, Ja'far bin Abu Talib, itu akan diberikan dua sayap. Yang akan membuat dia bisa terbang kemanapun di surga itu. Dan surga itu besarnya tidak terkira yang tidak seperti yang kita bisa bayangkan. Saya hanya bertanya, sobat ibu-ibu uh, dan bapak-bapak sekalian, kalau misalnya umat dari mau dimarahin Habib Bahar lagi, <laughs> terus ya, terus, tidak tak hujan. Oke, okay. oke, okay. paling dua menit lagi ya. Nanti ketika kita dibangkitkan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya. Ya tenang sedikit ya, tenang sedikit, tenang sedikit. Oh ya, yang punya anak kecil silakan uh, ke sebelah kanan saya, ya. Karena anak kecil harus dilindungi tetap ya. Orang dewasa nggak apa-apa. Nah, terus ya, terus mendengarkan saya. Oke. Coba bayangkan nanti ketika hari kiamat datang. Dan kemudian semua manusia Dikumpulkan dan dibangkitkan Di padang masyar Berapa jumlah manusia di seluruh dunia Yang akan dibangkitkan Lalu tiba-tiba Pada akhir hisap penghitungan Kita ingin Tentu mendekat Kepada pemimpin kita Kepada imam kita Kepada junjungan kita Rasulullah Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau misalnya seorang refli Harun bercita-cita pada akhir zaman mau mendekat ke Rasulullah, ya, mau berada di sekitar Rasulullah pada akhir zaman nanti, kira-kira bisa nggak kita masuk lingkaran dekat? Bisa nggak kita masuk lingkaran dekat? Saya sedih terus terang saja kalau kita bayangkan dengan umat terbaik di masa Rasulullah seperti Jakbar bin Abu Talib Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib dan lain sebagainya mereka lah adalah umat-umat terbaik selain Rasulullah tentunya coba kita bisa bayangkan ya. karena itulah kemudian saya berikhtiar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian teman-teman sekalian kalau tidak dekat dengan Rasulullah karena saya terbatas amal ibadahnya karena saya terbatas ilmunya karena saya terbatas makomnya dan derajatnya, saya banyak dosanya dan barangkali ilmu dan kemudian ibadahnya juga tidak banyak, maka biarlah saya mendekat kepada zuriat Rasulullah. Saya mendekat kepada anak keturunan Rasulullah. Siapa tahu nanti Habib Bahar dan Habib-Habib di sini mengajak saya. Di surganya kelak, insya Allah ya, kita semua ya mengajak saya. Wah, saya mulai sedih kan? Mengajak kita semua untuk mendekat kepada Rasulullah karena Habib-Habib di sini sebagai zuriat Rasulullah. Insya Allah punya paspor untuk mendekat, punya privilege untuk mendekat. Nah, saya nanti cuma tinggal pesan sama Habib Bahar sekali-sekali dong saya diajak, ya saya diajak. Saya tahu saya banyak dosanya, saya banyak kekurangannya, kurang, kurang nilai perjuangannya, masih takut mati, masih takut polisi, masih takut jenderal dudung, <San> walaupun sudah ada rekonsiliasi tadi, masih takut banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas kita takuti kecuali takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, ya. Habib Bahar dan Habib-Habib di sini ingat kepada Refli Harun. Bahwa di dunia ini pada tanggal 24 Februari tahun 2023... itu tadi sabar kawan. <tuh> Beli Arun, tobat suwagan, mendekat ke Rasulullah. Kita semua umat Rasulullah, tapi. Kita tidak tahu apakah kita bisa mendekatnya atau tidak. Nanti biarlah Habibahar memberikan ilmu bagaimana cara mendekat kepada Rasulullah. Karena dia adalah imam seluruh dunia ini. Karena saya ingat ketika Isra Mi'raj terjadi, pulang, dia sholat, dia menjadi imam dari 124 ribu nabi dan rasul. Dan juga seluruh malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah... Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Dan yang di depan ini adalah keturunan beliau Baginda Rasulullah SAW Mudah-mudahan doa saya Doa kita semua bisa terijabah Diijabah oleh Allah Subhanahu Wa SWT Dan kita menjadi umat yang beruntung Amin. Saya tidak ingin menjadi apa-apa Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, Yang paling penting adalah Kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Beramar ma'ruf nahi mungkar, menyumbang ilmu pengetahuan walaupun itu sedikit. Dan kemudian menjadi orang yang barangkali berguna bagi umat manusia secara keseluruhan, bangsa dan negara. Terutama berguna bagi agama dan semua kita. Itu saja uh, sambutan dari saya. Dan maafkan saya tidak bisa berteriak seperti Mayor Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Takbir. Allahul Akbar. Nah, itu tadi ya, ban Refli Harun. Jadi pada saat hadir tepatnya di Bahar, semua ya. Toko-toko eh, diberikan sambutan ya Memberikan sambutan sebelum eh, Para habaib, para kiai eh, Memberikan tausiah. Nah, salah satunya tadi kita dengar Dari Ban Repli Jadi luar biasa ya eh, Ban Repli Harung ini Bagi saya adalah salah seorang tokoh yang Salah seorang tokoh nasional Yang selalu menyuarakan kebenaran keadilan lewat YouTube beliau channel YouTube beliau yaitu de Harun Insya Allah di pada kesempatan nanti saya akan ikut podcast di tempatnya Band Harun demikian kawan bagiikan videonya